Sahabat Alkitab, ada satu pertanyaan dari grup Alkitab. Satu menit, saya bertanya dalam hidup saya, Katolik, kenapa orang imam itu gak bisa menikah, sedangkan pendeta bisa nikah. Kita akan simak jawabannya setelah yang satu ini. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen?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 kondisi selibat nampaknya mempermudah fokus melayani Allah dan sesama manusia tradisi selibat bagi para Imam Katolik ditetapkan pada Konsili Lateran 2 tahun 1139 dan ditegaskan pada Konsili Trente tahun 1563 beberapa ayat yang dapat direnungkan adalah Injil Matius pasal 19 ayat 12.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 di sana yang ketiga dikatakan bahwa ada orang yang memang sesuai dengan kemauannya sendiri untuk dapat melayani Tuhan. Ia tidak kawin karena kerajaan surga. Ayat yang kedua surat 1 Korintus 7 ayat 32-35 Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran.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 tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar, yang baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi, dalam pimpinan Tuhan, Hidup tidak menikah adalah suatu pilihan yang baik, walaupun selibat bukan suatu keharusan dalam Alkitab. Selibat atau tidak menikah lebih baik daripada menikah lalu bercerai. Selain itu, yang terpenting adalah dengan selibat, seseorang dapat terdolong untuk lebih fokus melayani Tuhan dan sesama. Sahabat Alkitab